Yo everyone, welcome back on Mah Watch YouTube channel Nah yang di depan kalian ini adalah yang mau gue review di video ini Dan ini adalah brand dari Spinnaker Ya, diameternya cukup lumayan buat kalian yang suka yang berat-berat dan tebel-tebel Tapi sebelum gue bahas ya yang di depan gua ini adalah Spinnaker dengan nickname Picard ya. Yeah. Kode SKU-nya adalah SP5098. SP5098. Nah, kalau di belakangnya ada 22, 33 itu hanya kode warnanya aja. Yang gua pegang ini adalah 33 itu warnanya black grey kalau yang 22 itu blue. Dan kalau ini ada yang sebelas itu yang green ya. Oke okay, yang pertama dari look-nya ya. Dari looks-nya itu aja udah kelihatan banget ya. Dia bener-bener uh, kayak dominating banget gitu loh. Ya yeah, modelnya kayak bener-bener intimidating banget gitu sih. Nah elemen yang paling mencolok dari Spinnaker Picard ini adalah Crystal Sapphire yang bentuknya itu uh, domnya itu nggak cuman double dome lagi bener-bener kayak kubah atau enggak tebel banget dan dia ini sapphire ya modelnya itu kayak jam tangan yang diuji selama ekspedisi laut yang apa ya di tahun-tahun 60an gitu deh ya terus uh, ini ya meskipun scuba dive terdalam yang pernah tercatat itu adalah 332 meter Picard ini memiliki rating hingga 550 meter Gue jelasin semua spesifikasinya Nah ini untuk si Spinnaker Picard ini Movementnya dia menggunakan automatic movement Dan menggunakan mesin dari uh, TMI Seiko dengan kaliber NH35 Nah power reserve nya dia kurang lebih kalau terisi penuh ada di 41 jam Case nya yang seperti udah gue sebut tadi itu 316L stainless steel yang anti karat Terus, glass materialnya itu ultra dome scratch resistant shape sapphire lens with anti reflective coating. Nah, gak kurang panjang tuh spesifikasinya ya. Ultra dome nih scratch resistant, padahal sapphire aja udah anti gores atau scratch resistant. Ini ada penjelasan lagi scratch resistant. Jadi, kayaknya dia bener-bener udah scratch resistant, dipertegas lagi scratch resistance gitu ya. Terus untuk... Case back atau back nya ini screw case back Dan diameternya ini kalau dilihat sih sebetulnya Gak terlalu gede ya masih umum sebetulnya Kalau diukur tuh cuma 45mm Tapi ketebelannya ini 21mm men 2cm lebih semili Tuh tebel banget nih segini nih Nah untuk lock width-nya itu 22 mm jadi kalau kalian mau ganti-ganti strap 22 mm terus untuk lock to luck ini lock to luck ini kurang lebih ada di 52 mm nah ini yang bikin dia kelihatan wear big tapi nih ngomong-ngomong soal strap kalau kalian mau ganti gue saranin ke Zulu ya karena ini kepalanya ini bodinya lumayan berat jadi kalau kalian pakai jeslet leather or rubber yang regular-regular kalau benar-benar nggak fit di tangan Ini jam bakal lari-lari nih Karena dia berat banget Lumayan berat ini ya. Nah water resistance-nya dia 550 meter Terus untuk bezelnya sendiri Ini dia unidirectional bezel Seperti biasa ya Searah hmm, Klikinya tegas tapi empuk gitu loh Wah, Enak banget nih suaranya klak klik klak kliknya Boom nice. Nah untuk insertnya ya, insert base rotating bezelnya ini udah seramik. Dia menggunakan seramik. Dan jangan salah, ini di sini juga ada eh, helium release valve-nya ada di sini ya, atau helium escape valve-nya di sini ya nah untuk rantainya dia modelnya hampir sama kayak Oyster atau President nih tapi yang jelas dia lebih tebel sih tebel dan agak lebih bulat bulet gitu sih Oyster ini sebenarnya sih nah, untuk yang di sini ini dia pakai 3-fold clasp with double push sama ada secure locknya yang ada gravernya spinnaker jadi basic ya kayak gini ya untuk crownnya sendiri nothing special tetap dengan logo spinnaker kalau gede nya ya ya dengan case nya tapi yang bikin gue suka di sini adalah karena ini si crown nya gede jadinya kayaknya kalian enak aja kalau buat setting setting tuh gampang kayak gitu loh dan ini enak aja sih buat settingnya cara settingnya ergonomik dome nya ini juga ya mungkin di angle-angle tertentu kalian mungkin agak bingung ya, somehow kayak ngaca gitu tapi ini keren sih, lu itu ke dalam kayak ngeliat akuarium tau gak sih? bener benar kayak kayak aquarium hmm, kalau dilihat dari marker sama Lumi Pigme, kayaknya luminya terang banget terbuatnya bukan Lumi Bright ya, kalau Lumi Bright itu kan dari si Seiko kalau ini dari Swiss Super Luminova modelnya ya Nah kalau fitur yang lain sih nothing special ya standar. tetap ada date display di angka 3 Stop second hand and function sama bisa di manual winding kalau seandainya kalian pengen ngisi power reserve nya ya Kalau kalian pastikan udah familiar kan sama NH35 itu di jam apapun kinerjanya juga tetap sama ya Cara kerjanya juga sama Nah on hands nya gimana nih Nih on hands di pergelangan gua yang mini 14,5 lima nih boom gila sebelahnya langsung kesana kayak ketol gitu tuh cahnya dom banget deh no gila ini sih berat cuy berat banget tangan gua capek nih pakai ini nih ya emang bukan disesuaikan sama tangan gua sih harusnya ini harusnya orang yang benar-benar pakai diving suit atau mungkin pergelangannya lebih lah. Misalkan seenggaknya pergelangan 16, atau 17 ke atas lah. Tujuh, iya 17 ke atas atau 18 plus deh. Itu lebih cocok ngunain si Picard ini ya. anjir sebelahnya langsung tenggelam. Uh, uh, uh. Gue gunain gini aja udah merasa pegel loh. Udah ngerasa pegel banget nah ini warnanya biru ya kalau birunya di sini gue bilang dari bezelnya itu warnanya kayak lebih ke dark gray atau bluish gray gitu deh jadi birunya itu nggak bener-bener biru cuman kalau kalian lihat ini aksennya kayak ya dibilang abu-abu tapi kok ngarahnya ke biru lebih kayak gitu sih bluish gray i think tapi ya nggak apa-apa sih ini ini kalau di officialnya mereka dibilangnya blue jadi ini uh, tetap sama spesifikasinya, terus uh, gede juga sama semuanya sama, cuman beda di warna aja. Nah ini yang paling gue suka warna green. Green nya itu gimbalan gimana ya, kayak maca banget gitu sih, keren. Asli ini keren. Kenapa green uh, kalau gray black gray ini kayaknya udah terlalu umum, biru keren itu warna biru di jam tangan divers itu sempat populer banget tapi kayaknya bukan berarti sekarang hijau ini lebih populer hanya aja untuk komposisinya di sini gue lebih suka yang hijau uh, ini sih dari komposisi warnanya keren tapi ini aneh banget deh gue kalau ngeliat dialnya secara kayak gini ya nggak enggak agak-agak miring dikit di angle tertentu gitu gue jadi kayak ngaca lucu aja sih tapi ini pikat bener-bener keren modelnya juga agresif Intimidating banget deh Mbak kata kalau sebelah-sebelah lo lagi ngumpul gitu pakai pakai tangan tipis-tipis lo pakainya yang tebel gini sendiri benar-benar dominating gitu sih Oh ya untuk yang uh, stainless steelnya ini finishingnya juga uh, Finishingnya dia brush ya atau highlights jadi di sini hampir nggak ada Yang namanya finishingnya polish hampir nggak ada Ya mungkin di edge edge tertentu aja di tepi tepi tertentu ya tapi ini benar benar finishingnya fully brush atau high lines jadi kayaknya emang benar benar dikondisikan buat tools ya bukan buat everyday watchnya ya kalau kalian misalkan punya ini atau ada yang mau nimang ini buat everyday use ya monggo aja tapi ini sebetulnya kalau dilihat dari konsepnya dia benar benar buat tools ya so Gimana? Udah mulai keracun terutama buat yang suka jam-jam gede? Hah? Gimana? Yang suka jam-jam gede? Capcus dong ke website kita di jamtangan.com Ya nggak sih? Ini namanya Spinnaker Picard P-I-C-C-A-R-D Ya Picard Atau ketik aja 598 enter nanti juga muncul sendiri modelnya dia Ya, yang mau kepoin langsung aja ke website kita di jamtangan.com yang mau langsung belanja juga oke okay. atau lihat aplikasi juga boleh terserah pilih yang mana terus sebelum gue closing gue ingetin eh, jangan lupa yang belum subscribe subscribe yang like silahkan klik tombol like jempolnya di situ. yang tanya-tanya atau mau komen apalah bisa tulis di kolom komen yang gak suka tetap harus like ya biar kalian nggak ketinggalan info-info dari kita terutama kalau kita lagi ya lagi pengen baik-baiknya tuh ya sih buat kalian oke okay. langsung aja kepoin ke jamtangan.com oh ya untuk harga kisarannya masih di round 4000-an deh atau 4 jutaan ya buset kayak gini cuman round 4 jutaan men capcus lah capcus ya, sih jadi oke, okay. sekarang gue udah mau uh, cabut dulu. Anyway, see you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Janek!